Bewa e pengenya Mana tiang diang suvirionu nak mangan barang haram Diakali barang tentang Rian Masyur Raden Asnawiwu Ono Cina karena dia revolusi Cina Ono Cina ingin mempermalukan dia Beliau diundang pakanan itu celeng be babi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 Ku cewa jinari nyonggok ne beliom malu ternyata pede nih raka ruan alhamdulillah. <tuh> Yong pengiranan apa maringi barang halal caca. Mungkin mangan aku roh rak haram. Nak haram raro rasa Segara nih segara-gara di bodoni halal kan nguraro. Kebetulan jinari adus mas ngakali wong uang ini seretot. <tuh> <tuh> <tuh> Ya tuh gak ada Nawas lali, sholat jenazah di sini tetap ruko, tetap sujud. Astina ya gua bloger raka'ruh. Astina Abu Nawas lali tenan. Buarang ditakok ibu Abu Nawas. Nopo jenazah mau mulai modelannya. Wonder ruko. <laughs> aku sero untukku kabar ke pengiran. Tuhan ini bapamu akeh banget. <laughs> Jadi untuk menyelesaikan ini solatnya gua duga gua ruko, sujud. Bariku deh nengimami berdavis ngaduk tok, ora ruko, ora sujud. Nihku keluargane itu protes ya bu nawas. Kenapa ini tidak spesial? Kok gak ada, gak ada ruko, gak ada sujud. Ini ringan tuh bapak. Sumpah <laughs> so, neng, akhirnya bariku nggerabu nawas. Salat kan isgak ruko? Wong dosen neng, wah berarti ringan tuh. <laughs> Padahal yang bergawe selengi gua Song sarap-sarap bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus re, bagus Cina bagus ya, nah, re, nah, itu sholat apa? Kaya, Kagak nyolati ya opo terus ngajak santri ini jamak isak ninggoinnya jenazah nona Aiden. Sementeng sekita opo. Soalnya tak kayak gya gya. Iya kok nyolat ya wong kafir. Takonah santriku, sholat isak. Eh, kena seniman seniman gya Yus, Reva tuh. Yus kunaneku Norie nona Nuaiman zaman sukhaba atau sono sinden abu. Nawas saya tumboros. Mau ntar mau neng gya gya yang seni itu tuh, sesusun masur. Ung bapak anak jadi tokolo santri saya juga apa-apa di sekolah uh, semua akal tenan. Ijen kancak kancane bapak ijen zaman mondeu uh, nak radiduwe. Niku anak etamu dicolong. Ya anak etamu cacili umur pitung tahun limang tahun. Jang. Termasuk lagi bisri barang nih. Monde, ini. Ibu sri mondeu ini. Tapi sing parak sing pitunggilu dan gilu. Wong tuan bingung nangis mulai terus diterno. Diterno motor nuna raka ruan motor kang gawani beras duwe jadi wes ngakali dimatur timaturno woni dua tapi alasan nggak yong ono nabe santri, lo kok ngenteni dia kali. Teti wes itu mau kok ngenteni awal, gue beras ayo rata kain <tik> <tik> Parah nggak jadi, jadi, nabi seni, ni, nabi musa napis gue kata nabi yong napisan paling alami di Bedak Fir'aun ya wadih Melayu Barang Melayu ketemu Cahayu Loro Ndlala itu ngurinan no angin wangin wawras wakai angin, angin roh sikil, Nabi roh sikil ya, Nabi Musa dimana ya roh putih bareng ya pokoknya so, Nabi Musa <laughs> tapi ngendek um, Nabi terus tobat dek kayak melaku guriku wai karena Nabi Sueb diaturi putri ini Nabi Musa niku tiang inna khe romanista jertal kawiyul amin, Sing bakal jenengan siwati yang kuat terkena dipercaya, karena orang wong roh aura itu sangat senang Nabi Musa ora senang malah juga orang-orang itu melakukan buri ini tapi perempuan kan tahu roh ya Nabi Musa ini perempuan tahu roh ya Nabi Musa ini jadi Nabi Musa itu separah teman-teman ya, tapi itu jadi Nabi kebanggaan ini bani nabok